kita masuk ke dalam eh, sebuah sistemnya ya kita masih memakai atau menggunakan versi untuk praktik ini menggunakannya server kodo langsung ya jadi saya enggak menggunakan localhost nanti takutnya yang lain tidak bisa nah di sini mungkin kalau saya pakai Nah ini saya punya yang di localhost, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, okay, tapi di sini saya tidak menggunakan yang ini, kita menggunakan yang versi online, yang kita bisa gunakan selama 15 hari, kecuali kalau kita uh, berbayar ya, beli server, tapi ini buat uji coba. Oke okay, seperti biasa kita masuk ke e, coba gratis ya selama 15 hari kurang lebihnya tapi di sini hanya sebagai pembelajaran saja jadi kalau kalian ingin menggunakannya secara permanen maka seperti sebelumnya sudah saya jelaskan mendownload secara versinya komunitas ya jadi kita bisa menggunakan Oke okay, kita lanjut di sini yang kita bahas adalah di sini tentang human resource management ya di sini ada uh, aplikasinya yang sudah disediakan oleh Odo untuk kita gunakan nah di sini ada kita bisa install satu persatu tapi sebelum masuk ke sini kita harus masuk dulu ke sini untuk coba gratis ya. Oke, okay, tunggu sampai dia masuk. Oh, masih baik lagi ya? Tapi berarti di sini kita harus download dulu. Nah, ini karyawan ya untuk sumber daya uh, manusia SDM. Nah, ini baru kita masuk di sini. Kita masukkan di sini, kasih nama latihan HRIS ya. Yes, emailnya boleh yang mana juga lah. Kalian suka yang mana? Misalkan di sini PT. Sukses Abadi. Abadi misalkan nah, di sini berapa jumlah karyawannya kita? Misalkan di atas 20 karena ketika karyawan semakin banyak maka manajemen sistem informasinya harus lebih tersistem atau terstruktur ya oke okay. di sini sebagai kalau kita menggunakan uji coba saya gunakan di sini IM Leisure ya, ya, ya. oke okay, start ini jadi di sini kita hanya bisa menggunakan 15 hari ketika kita masuk lagi ya coba-coba aja ini kan buat uh, nyoba tapi kalau kita mau menggunakan secara permanen Baru kita punya lokal host sendiri dioda sendiri pun masih bisa kita tapi berbayar ya ini ada franchise-nya berapa? Oke kita masuk di sini membangun karyawan anda ya Jadi di sini bagaimana sistem informasi menggunakan ini hubungannya kemana saja? Yang paling intinya adalah di sini setiap sistem informasi apapun tentunya kita sudah harus paham tentang logika kita itu karyawan berhubungannya dengan siapa saja. Berarti di sini kita membutuhkan beberapa instansi yang berhubungan dengan uh, aplikasi karyawan. Misalkan di sini kita berhubungan dengan Karyawan itu semuanya dengan mana? Misalkan dengan accounting, ya dengan accounting. maka kita di sini harus terinstal juga uh, akuntansi. Atau di sini karyawan berhubungan dengan absen, ya, absensi. Berarti di dalam sistem ini karyawan ini atau HRIS ini harus terintegrasi antara karyawan dengan absensi kita install absensinya Oke okay. udah terinstall sebagai di sini karyawan lalu masih ada beberapa yang perlu kita install dari aplikasi ini berarti apa yang perlu di sini nah, misalkan di sini penggajian ya ini selalu ada di penggajian karena di dalam sistem informasi karyawan ini, HRS, tuh ada di sini langsung dia bilang uh, kapan dia liburnya atau off nya kapan, oke okay, konfirmasi. Ini kita gunakan hanya 15 hari, tapi kalau bisa berbayar mungkin uh, lebih. Jadi untuk lebih lanjutnya mempelajari tentang sistem informasi ERP yang digunakan saya gunakan di sini adalah oven ERP atau namanya Odo mungkin bagi rekan-rekan semua yang pernah menggunakan ERP mungkin ada namanya SAP atau yang lainnya yang sejenis pokoknya di sini bagaimana manajemen sumber daya perusahaan Oke okay. yang kita bahas di sini adalah human research information system ada penggajian karyawan absensi kapan dia libur sisi pengaturan sudah di bawahnya Oke berarti di sini ada yang hubungannya dengan akutansi ya tadi ini akuntansi ya, di dalam order sendiri kita masih pakai akutansi yang secara general dalam arti, kalau kita mau custom, yaitu kita larinya ke pemrograman, tapi setidaknya kita di sini memahami tentang bagaimana hubungan sistem informasi yang terintegrasi dari yang satu ke yang lainnya. Jadi, kalau kita harus paham juga, ya, dalam arti hubungan misalkan di sini. Bagaimana di sini ada e, masalah mana ya? karyawan? Karyawan berhubungannya dengan apa? Di sini kita masuk misalkan ke penggajian. Ada lagi di sini ke absensi udah pasti ya. Terus di sini ada lagi misalkan dengan kapan dia libur. Nah di sini saya masukkan adalah Uh, persediaan persediaan itu tadi masuk dengan akuntansi ya uh, jadi mungkin di sini nanti terintegrasinya kemana aja nah setelah ini karyawan penggajian ada kapan time offnya absensi uh, kalender ya terus apalagi yang kurang di sini mungkin e, perekrutan ya di sini pengajian oh akuntansi yang belum terinstal ya tadi harusnya install ya tadi aku baca belum oke okay, penagihan akuntansi kita tunggu sampai beberapa detik ya jadi untuk mempelajari sistem informasi ini kita bukan hanya sekedar oh tahu teorinya begini begitu tapi bagaimana kita mengerti tentang sistemnya. Sistemnya di sini apa sih? Bagaimana sih cara bekerjanya Di sini ada butuh beberapa menit ya. Untuk menginstal beberapa aplikasi sambil tunggu. Oke, okay, untuk membutuhkan anda kembali online koneksi. Ya, ini sebentar ya, ini internetnya. Konfirmasi, coba sudah terinstal belum? persediaan penggajian problemnya ya. Oke, tunggu. jadi kalau di dalam ini dia selalu kalau online ya dia ada chat ya. Jadi maksudnya ini untuk bilang apa gitu, promosi atau dia menawarkan suatu makanya kalau, kalau email boleh dicantumkan email asli tapi kalau telepon, kalau kita nggak mau pasang abaikan saja nama teleponnya pada saat kita pengisian yang formnya itu tapi kalau di dalam yang sudah community yang local host atau server yang ada di dalam komputer kita ya itu tergantung kitanya mau siapa Ya, tapi secara dasar dan konsepnya kita mengerti Oke kita tunggu sampai dia selesai Tadi mungkin ada kesalahan ya kita tidak konfirm Harap tunggu masih proses Oke okay, di sini akuntansi sudah masuk ya. Jadi sebelum kita banyak menggunakan di sini mungkin masih ada beberapa yang belum lock up. Tapi kita masuk ke sini coba sesuai dengan tema kita adalah karyawan. Bagaimana? Nah di sini adalah untuk membuat bagaimana sistem informasinya. Oke okay, kita buat sistem informasinya. Nah, di sini biasanya seperti uh, karyawan misalkan di sini namanya misalkan ade Oke, okay, lalu di sini tidak ada label atau misalnya handphonenya berapa, 08 berapa ya Oke, okay, bebas ya, terus di sini telepon kantornya 021 sekian sekian Email dan lain sebagainya sampai selesai. Nah, di sini ada departemen apa untuk mengisi secara administrasinya? Katakanlah di sini sales, posisi kerjanya sebagai apa? Misalkan manager, manager sales atau sini. Oke, boleh di sini tergantung kalian seperti apa informasi pribadi pengaturan umurnya di sini terkait dengan apa penggunaan terkait registrasi nomornya misalnya di sini ada nomor karyawan di ada pin absen dan lain sebagainya lalu di sini jatuhnya kontrak atau apa di sini misalkan di sini baru atau kita buat lagi Referensinya apa? Referensi kontrak, misalkan di sini, di sini. kontrak, nah, kontrak misalkan eh, tanggal mulai di sini tanggal mulainya, tanggal berakhirnya, misal tanggal berakhirnya dua ribu januari, misalkan tanggal tiga puluh berakhir, nah ini bisa di sini tanggal percobaan. Nah, di percobaan. Makanya di sini berapa penanggung jawab misalkan. Di sini siapa penanggung jawabnya? Nah, Bapak HRD atau yang lainnya. Oke. Okay. Nah, ini nanti ada keterangan sedang berjalan, sudah berakhir, batalkan dan lain sebagainya. Jadi sistem informasi di sini akan memberikan nah disini ada informasi gaji misalnya ada informasi gajinya per bulan dua puluh juta nah ini misalkan gaji per bulannya nah, terus larinya apa uh, eh oh hey. simpan jadi berarti Oke, okay, sunting. Nah, ini udah. Lalu di sini. Apalagi yang kurang? Simpan ya. Berarti udah selesai simpan. Berarti informasi karyawan less nama ada sebagai sales ini. Dengan gaji 25 juta per bulan, bukan sini fix. Lalu kita masuk lagi ke sini. Di sini ada absensi. Nah, bagaimana absensinya? Oke, okay. selamat tinggal. Welcome. Selamat datang. Selamat malam, masuk ke absensi. Oke, okay. oke, okay, berarti ini masuk lagi absensi. Kapan dimasuknya? Oke, okay. nah ini ketika dalam sistem informasi di sini, ini kan ada absensi ya absensi ini harusnya terintegrasi ketika kita masuk nih klik masuk nah selamat tinggal oh, sorry bukan selamat tinggal ketika masuk welcome kan, absen dalam absen ini dia biasanya terintegrasi dengan fingerprint print nah, oke okay. dalam laporan sampai nanti no laporan di sini tergantung dari karyawannya ada berapa nanti kelihatan inisiasi B-nya. Jadi misalnya hari berapa jam dalam sebulan, berapa hari dia libur, ini akan ada laporannya. Oke, masukkan absensi ya. Lalu bagaimana di sini dengan penggajian? Nah, tentunya misalnya di sini ada yang tadi ya, oh udah ada karena kita udah masukin tadi informasi pribadi, izin kerja dan lain sebagainya. Ini slip gaji. Nah ini slip gajinya, misalnya kita mau buat nih slip gajinya kayak gimana? Nah ini, oke. Okay. Atau mau kita buat slip gaji, membuat slip gaji di sini berarti namanya kan ada lagi tadi kontrak strukturnya sales, oke okay. simpan, oh jenisnya backup pay. kiseleri, nah, ini terjadi nama nanti tadi jenisnya complete simpan oke close oke ini ya ini penggajian di sebanyak mungkin kan tergantung dari banyaknya karyawan. Nah, kalau kita cetak, misalkan hasilnya seperti apa. Ini, jadi kalau kita lihat tuh berapa nih ada slipnya, file slip. Makanya di dia ada 25 juta. Nah ini ter langsung terbentuk di sini slip gajinya, jumlah jamnya. Jumlah hari di ya, oke ya, ini bagaimana kita bisa menggunakan sistem informasi ini dengan baik. Ini pengalamannya aja, bagaimana di sini penggajian terus uh, timnya absensi, absensi jenis, bagaimana terintegrasi dengan pinjaman, -fin. terus di sini ada tim out nah misalkan di sini kita masukkan siapa atau keseluruhan misalkan di sini satu minggu satu minggu itu of semua ya oke okay. dua ya oke okay. dengan enam Oke, nah berarti di sini harusnya tujuh ya. Oke, simpan. Oke, lalu bagaimana dengan yang lainnya? dengan akutansinya gimana nah, di sini ada beberapa peran dari hubungan ya dari satu dengan yang lainnya Karena kalau masalah gaji pastinya kan ada hubungan dengan nah alamat jalan ppn Jadi, bagaimana di sini? Odo ini bisa menggunakan kebutuhan tentang e, sistem informasi manajemen, ya, sumber daya manusianya. Oke, kita lanjut pada pertemuan berikutnya sambil e, pelajari lagi, ya.